Oke, okay, mantap. Kita harus tenang, ya, teman-teman. Kalau lawan ini kita lihat pergerakannya. Wow, dicolong ya? Udahlah, kalau menyolong, colong aja lah. Oke, teman-teman, kita lanjut langsung ke part kesembilan. Selamat datang di channel Dimas Sensei. Kita langsung lanjut aja untuk level 6 ya. Sini, kita dapat si lobak yang buat ini yang tukang nyuri ya, teman-teman. Di sini ada sama buat ini nih, ngebalikin si pelempar. Oke deh, kita lanjut seperti biasa, dan di sini ya. Oh iya, ada bawang, teman-teman buat ini jalur si zombinya teman-teman. Oke okay, udah ya, cekidot. Kita lanjut untuk Oke okay, kita seperti biasa untuk membuat dua line. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, kita langsung lanjut aja teman-teman. Oh, di sini kita dapat dua gelombang. Di bagian bawah, kita simpan. Oke, okay. kita isi terus. Teman-teman, mana lagi? Oke, okay. oke, okay. mantap. Lagi oke mantap, oke di bagian atas udah ini ya. Kita pakai ini juga sama, oke deh, oke deh. Ayo terus lah, kita iniin terus, oke mantap. Penyerangannya teman-teman, nanti oke. Kita mulai penyerangan di sini. Ini kita pakai si jagung aja, si jagung, jagung, tanaman jagung. Lalu di bagian depannya kita pakai si ini ya. depan bagian depan jagung. Oh iya, di sininya kita pakai ini ya, kayak pelindung kita ambil di sini. Oh mungkin kalian belum kalau yang belum tahu fungsi bawang itu apa buat mindahin jalur ya teman temen Mungkin di sini kita pakaiin bawang biar pindah ke bawah oh, ya. Nah sip mantap Di sini tambahin juga si jagung. Di sini kita tambahin si bawang. Oke okay deh, mantap. Penyerangannya kita tambahin. Oke, oke, oke. Kita mulai penyerangan di sini, Raja Bungus. Wow, dimakan. Oke okay di sini, kita ini lo bikin tiga serangan. Temen, Tiga serangan. Disini kita sini kita serangan tiga serangan semua. Mana lagi, ini? Oke okay. Lupa ya Lupa bawa si kentang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, apa hai, nggak apa-apa, pas Wah mana lagi, oke okay, kita lanjut ini. Oh, lupa ya di atas tadi belum ya, belum ditambahin si kubis. oke, okay, kita tambah kubis. oke, okay, di mantap. Kita tambahin lagi nanti buat minumnya. Kita tambahin juga, nih. Kita tambahin biar ke bawah. Oke ya, mantap, teman-teman. Oh, ternyata dia ke atas. Enggak <laughs> apa-apa deh. Duh, duh, duh, duh, duh, duh. Ini oke okay deh mantap kita tambahin di sini iya kita tambah lagi di sini biar jadi serangan empat kita tambahin wow ada yang nyerang wow agak repot nih ya temen-temen bawang kita di ini ya udah kita pakai ini <laughs> meledak langsung Wow gawat sekali ntar belum ada ininya nah, Oke mungkin kita pakai strategi bawang aja ya biar dia bolak-balik <laughs> bolak-balik ke atas ke bawah Oke deh kalau gitu, biar cepet juga teman. Wow makan. Oke deh kalau gitu, jalan bolak balik. Oke terus ya teman-teman. Oke, okay, sebentar. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dikeluar dulu sebentar. Oke, okay, kita pakai strategi bawang aja ya. Disini biar aman. Jadi nanti selanjutnya bolak-balik. Jadi jauh bolak-balik. Ya, biar bolak-baliknya. Sebenarnya ada yang pakai mobil kan. Bawangnya langsung di <tuk> di BD-nya. Wah. Wah. Wah. Aduh. Wah. Oh, wow. terus mungkin ah udah kita pakaiin aja lah gak usah disamain yang penting kita dari produksinya ya teman-teman kita -teman. banyakin di sini mana oke para bot wow wow wow wow wow, wow. wow. sini kita diserang aduh ya, sama ini tanaman kita oke deh kalau gitu hmm? nah, tetap Oke, okay, di sini bawang kita hancur, aduh, terkecur-kecur. Wow, kita diserang di bagian sini, ternyata. Oke, okay, mana lagi ini? Wow, ini serangan ya, teman -teman. Wow, ini tuh serang banget, teman-teman. Oke okay deh kalau gitu Wow weh, untung kita ini yang terakhir ya Udah kita tambahin aja biar cepet Juga tambahin aja Waduh Ya hancur ya. Oke okay, mantap Oke okay, ini buat ngebalikin teman-teman, ngebalikin serangan si mobil Tadi sama yang mau nyolong Melindungi tanaman kita, ya. Oke, kita langsung lanjut ke yang ketujuh. di sini kita dapat tanaman ini, ya. Tanaman uang, masih ini masih ada. Berarti kita pakai katapul, ya. Katapul yang ini, tapi terbiasa ini, ini, ini. Jangan terlupakan, ini, ini, ini. Oke, kita gak pakai bawang dulu, teman-teman. Nah, ini nggak pakai juga di sini ya ada sini Ya udah deh nggak apa-apa. Oh potnya lupa potnya ini dihilangin apa mana yang dihilangin? Mungkin ini aja deh kita pakai pot. Oke okay, teman-teman, langsung lanjut. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, ya, kita bikin dua seperti biasa. Karena di sini kita mau pakai katapel, nanti disimpannya di sini teman-teman. Oke okay, mana lagi ini? Ini oke okay, mantap. Wow, biar lama kita pakai ini. Milih ngisi kita oke. Okay. Kita produksi terus, teman-teman. Ini mungkin kita simpan buat mengaman di sini. Kita pakai katapul nanti di bagian sininya, teman-teman. Oke, okay, sekarang mungkin untuk penyerangan kita mulai aja untuk ini ya karena kita udah pakai katapul Nah di sini kita pakai katapul Satu lagi. Di sini kita pakai full Oke okay, teman-teman. Sekarang kita mulai penyerangannya di sini berarti ya. Produksi mungkin agak terhambat tapi nggak apa-apa teman-teman. Oke okay, di sini pakai nggak apa-apa ya ini campur-campur teman-teman biar cepet juga kita ininya di sini kita pakai ini deh ya biar variasi di sini pakai okay. sini oke dan satu lagi si jagung ya mana lagi ini jagung mana jagung oke okay, bu jagung Oke, okay, kita langsung di sini kita mulai tambah-tambah ya, teman-teman. Mungkin agak lambat, mohon maaf, teman-teman. Wow, di sini ada ini ya. Ini berbahaya. Harus pakai kentang. Oke, okay, mana lagi nih? Oh, ini potnya, kita tambahin ini ya. Oke. Okay. Mana si kentang belum belum jadi kita tambahin di sini ya meskipun lambat tapi lumayan lah teman-teman. Oke okay, mantap di sini kita si jagung dan di atas kita si kubis. Oke okay, di sini kentang udah ada kita aktifin si kentang. Oke okay, kubis kita mulai lanjut. Sini, kita tambahin lagi. Tambahin si kubis mana lagi? Ayo, mana lagi? Oke, kita tambahin si kubis. Oke, mantap! Di sini, kita tambahin lagi si kubis. Wow, kentang udah ada di sini. Kita mulai aktifin si kentang. kecil yo, kentang kecil di langit yang biru West mana ini oh, ini sini berarti ya oke mantap kita tambahin lagi kru kita harusnya di sini ya teman-teman soalnya kalau misalkan ada mobil nanti keinjak ini banyak ini Kentangnya banyak, kasihan Wow, kita belas. Pakai penyerangan dulu. Wow. Yah, kok jadi katapul Salah masukin kan? Parah. Duh, salah mencet teman-teman. Mohon maaf. Ya lara popo. Biar dimakan dulu. Lupa ya, kalau misalkan ada si mobil, nanti suka ninjek. Oke okay deh, kalau gitu Di sini kita tambahin si kentang. Oke okay, mantap, kita iniin pot, kita mulai aktifin semua pot di sini. Mana pot, mana pot? Oke okay, pot, ayolah pot. Wow, wow. nah ini nih pasti ini injek nih dan oh enggak enggak enggak keinjak ternyata teman-teman aman ya nah, di di ini ya dibalikin lagi tuh dibalikin lagi ya teman-teman ininya jadi begitulah aman ya teman-teman oke kita tambahin oh iya ini ya oke mantap jadi enggak ada yang terserang teman-teman oke mana lagi ini di sini biar ini aja ya. Biar jadiin sama si kentang. Para kentangers kentang di sini, mana ini? Wow. wow. Wow, wow, wow, wow, ada yang merepotkan di sini. Ada yang merepotkan di sini. Wow, wow, wow, wow. Oh, tuh nggak enggak ada masuk, teman-teman. Oke, mantap mana lagi ini? Oke, mantap. Para Kentangers. Mana Kentangers? Para Kentangers ya? Wow, ini makin mantap. Ini si Waluh kita iniin aja. Mantap. Oke, tentang udah mulai masuk ya, teman Kita lanjut. Mana lagi nih? Wow, wow, wow, wow. Eh -ya. oh, enggak ya, nggak mati ya. Oke, langsung di ini aja. Ini di, ada yang dibalikin, ada yang ini ada yang dihindarin ya teman-teman. Ini oh dihindarin teman-teman. Ya. Ya udah kalau mau diambil tinggal diganti yang baru lah. Oke deh. Wow wow wow wow, sih ngerepotin nih, sih ngerepotin nih, dasar ngerepotin. Aduh, aduh, aduh, di sini ada ini ya. Ada parah nih. Ada ngerepotin. Nih. Aduh, ada ngerepotin nih. Pakai pengaman dulu nih. Aduh, pasti pakai ini. Oh bagus. Kalau ya teman-teman. Kok oh, bagus mantap sekali. Mantap jiwa oh, oh, oh. oh yang ini udah mau ancur Ini gak apa-apa deh Kalau oh, ini juga kita bersihin Wow Wow Wow wow Dimakan Wow oh, ada yang mau diambil ya Katapul Wah wow, gak bisa Lupa kalau katapul gak bisa diambil Ayo oh, dong mana itu lagi Oh gak bisa Ada katapul Oke ya, ada tatapul. Oke mantep. Ya, di sini ke iniin -in ya teman-teman. Apa deh, kita pakai ini. Nah lagi, ayo mana lagi? Apa oh, tentang kita diambil? Oh, ternyata kena mentega teman-teman. Jadi diam dulu Oh mati Dengan mentega Ini udah 1200 nih Udah kebanyakan Ini kitanya Wah oke okay deh Kalau mau diambil Ambil aja lah Wow Di atas dong di atas berbahaya, Bung. Di atas berbahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Wow, wow, wow, wow, wow. ulala, ulala. Mantap jiwa, mantap jiwa. <laughs> wow, gak usah. Oh, ini nggak ada bawang. Oh, ini nih, ada nih kita hancurkan hmm. oke mantap teman-teman memberikan silver dan gold coin oke okay, deh kalau gitu oke okay. di sini ada yang gede ya teman-teman kita langsung lanjut aja dan kita dapat semangka langsung si semangka ya ini kalau ini oh, sup, sup. buat pengamannya teman-temannya nih dua ini seperti biasa kita pakai yang ini ya mana? Oh cuman ada ini ya. Oke deh, sama ini. Oh potnya belum. Potnya gimana? Potnya? Mungkin apa nggak perlu pakai pelindung ini? Ya udah deh. Oke teman-teman, langsung lanjut. Oke, kita fokus di bagian matahari. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mana lagi, ayo! Oke, okay. wow, hati-hati, kita udah dapat empat di sini. mana ini mana Oke okay, ini udah tumbuh si Ubi jalar mantap Oh di bagian atas kita pakai ini lagi Wow Wow wow. kita pakai si ini aja si Waluk Oke Walau, walau, walau, walau, walau, walau. Oke okay, Kalau gitu hmm? Tuh lagi Ayo teman-teman okay, Oke mantap Kita langsung Serangan ya Serangan Kita mulai Oke okay. Oke okay. Oke okay. Oke okay, pot pot pot pot pot pot pot, pot. Wow ini nggak mati-mati Oh mantap okay, ternyata hampir aja mati tuh nyasup pakai ini gawat sekali Wow ini bakalan mati kalau nggak iniin. mati ya oh bukan mati apa tadi Makan apa oke deh kalau gitu lanjut terus ya teman-teman ini para kentang harus, harus di bagian depan para kentang oh, di atas sudah mulai penyerangan oke mantap Sini oke, tambah lagi ini, tambah lagi. yo cuman dua gelombang ini. Ayo kita tambah terus. Oke, si kentang udah mulai muncul. Teman-teman, kita tambahin kentang untuk buat pengamanan. Buat pengamanan. Oke, okay, mantap. Oke, okay, mantap. Terus isi, teman-teman. Jangan kendor. Di sini hujan mau hujan gede, teman-teman. udah -teman. geludu-geludu gede gitu. Kadang, kalau main gini, kalau misalnya lepas hujan gitu, aduh, takut banget temen Ini udah mau jalan gede tadi sih, hujan cuman baru kecil. Oke, okay. kalau gitu, gak apa-apa, cekidot mana lagi nih. Mana lagi nih? Oke okay deh, kita udah mulai dapat tiga ya, tiga garis teman-teman. Oke. Okay. Kita terus lanjut. Eh. Atas dulu. Kita pakai yang ini. Wow, yang gede udah muncul teman-teman. Ini bisa gawat ya teman-teman. gawat teman-teman. tuh -teman. Oke, mantap. Wow, langsung di ini aja ya. Wow wow, wow wow wow wow wow wow berbahaya. Itu ya berbahayanya teman-teman. hanya -teman. harus pakai ini. Berbahaya sekali. Oke deh kalau gitu kita tambahin terus ya. Wow, bagian depannya itu tadi dihancurin. Pakai tambahin jangan lupa. Ini harus pakai jagung. Kita tambahin jagung aja ya teman-teman. Jagung yang banyak buat menghentikan ini pergerakan kita tambahin jagung aja yang banyak oke, ayo mana lagi jagung para jagung oke jagung oke mantap para jagung kita tambah tambahin aja teman-teman. Wow. di bawah harus pakai ini juga Oke deh mantap kita pakai jagung-jagung mana lagi ini mana lagi kita pakai ini aja sekarang Oke, okay, kita diserang terus deh. Diserang terus huh, lumayan. Ini ngomong belak-belakan ini aja, aduh capeknya. Wow, capek sekali, teman-teman. Capek kena kepala juga, teman-teman. Danang ngomong lah teman-teman. cekan Acak acakan cek <laughs> Ajak acakan Ini enggak tahu lah, yang penting. Gak, gak terlalu diem lah teman-teman gitu ya mohon maaf deh kalau u bosenin ya teman-teman mudah-mudahan ini terinspirasi ya untuk strateginya gitu wow berbahaya wow ini berbahaya sekali ya teman-teman ini pakai oke mantap Oh, di sini hujannya gede banget, teman-teman. Waduh, tapi enak banget kalau buat tidur. Uh, Kadang-kadang kebawa ngantuk. Uh. Oke, okay, untuk tadi pakainya ini ya, pakai jagung ya. Jadi bisa dia nah, ini yang damage gede itu si semongko nih. Yang damage mantap. Oke okay, teman-teman kita lanjut ke yang kesembilan kita hanya dua lagi selesai semua. Aduh mataku sakit kalau terus. Di sini wow ada si monster juga mungkin kita. Aduh pakai pengamannya mungkin pakai tiga ya teman-teman. Ini sama ini. Oke okay, itu adalah pengamannya sekarang kita pakai Ininya dan penyerangnya kita mulai pakai si smongo. Oke si sumongko aja deh Teman-teman Oke Oke kita Biasa fokus Fokus di bagian matahari Sumongko itu emang agak lama ya Teman-teman tapi Enak lah Wow kita dapatnya tiga ya Oke okay, mana lagi ini Oke okay. <San> Kita lanjut terus Lanjut terus pantang mundur Oke, wow ada ini ya hmm? Di atas Untung kita bawa-bawa ini ya Bawa bom Sampai dua Oke, mana lagi? Oke, di sini ternyata ada pengaman <tuh> Kita lihat satu-satu Oke, mantap hmm? biar makan dulu temen-temen, Nah gitu mantep. Oke okay, sebelum itu kita ini ya, kita ngisi dulu deh, jangan dulu dikeluarin penyerang kitanya. Isi terus, ayolah itu isi, isi terus. Oke okay, di bawah udah ada semongko mulai beraksi. Kita mulai melakukan penyerangan dari semongko Ini penyerangan damage yang sakit. Satu lagi, mantap semongko langsung muncul ke permukaan. Wow, ini yang bawah ini yang jangan dulu pakai semongko. Oke, okay, mantap. Wow, di atas udah ini ya, udah muncul. Oke, okay, dia biar makan dulu deh. Di sini. Kita harus mengaktifkan semongko dulu. Mana semongko? Ayo, semongko! Ayo, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi! Mantap, semongko! Cekin jerot! <laughs> Mantap, kita harus mengaktifkan para semongko. Wow. Oke di atas udah ini ya, udah mulai bergabung. Oke, tinggal ditindih Karena kita harus mengaktifkan si semongko. Oke, kita pakai si kentang. Oke, di mantap. Nih tinggal nunggu nunggu si semangka ya biar si semangkanya muncul sebelum muncul kita ini dulu kita bikin batasan dulu teman-teman kita bikin perlindungan dulu gimana lagi nih oh, udah nggak ada nggak satu lagi bu oke semongko langsung muncul oke semua udah masuk semangka semongko semangka semangku. Oke, gelombang pertama muncul. Oke deh, pakai pot, pakai pot, pakai ini juga ya buat pelindung di bagian depan teman-teman, karena untuk mengaktifkan semongko itu agak susah. Wow, ada yang mencuri. Kalau mencuri, ya curi aja lah. Wow, dicuri juga si kentang. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau nyuri kentang, oke ini. ini para semangkanya emang agak ini ya, karena mahal, teman-teman. Sampai matahari Tapi untuk damage memang sakit Damage smongko itu sakit Wow ini ada si Madesu Aduh, Madesu ya, Bila bikin tangga lagi Madesu Kita kesu kesu Ah abangin dah Oke hancur langsung fokus para semongko Tapi jajaran kedua semongko Oke semangka ulah mulai muncul semua Bagian atas belum bung Oke kita perlindungan Semuanya udah makan dengan baik dan benar Oke semongko tahap kedua ambil lagi, kentang kita diambil lagi, ya, udahlah gak papa lah. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow, ini jijik gimana? Oh enggak ya, awan semua ungu. Wow. Oke mantap, tahap kedua semongko. lah serangin lah. Langsung ini hancur cepet. Oke semangka. Oke tahap ketiga si semongko. Para semangka nih udah menyerang. Eh, ini ya, ya, ya, ya, ya, ya udah ya. oke. oke. kuat juga. Oke mantap teman-teman. Mana lagi ini? Semongko mantap. Ini harus diancurin dulu ya teman-teman. Cara ngancurinnya gimana? Pakai bom di sini ya, salah ya. salah di sini kita simpan di bom. Oke, okay, hancur ya. Itu plus zombie-zombie. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ada, Mantap Oke, oh, kita udah masuk gelombang 3 Gelombang 3 dan tiga semongko juga. Wow, ini hancur ya tadi. Rusak karena ditembak. Oke, tahap ketiga semongko. Oke. Tahap ketiga semangka harus diinin ya. Oke okay, ini muncul banyak. Oke okay, mana ini? Ah, mantap, bread mantap. Oh tidak, kita diserang bu. Oh, kita diserang. Oh tidak, kita diserang. Diserang habis-habisan, hei. Eh aduh aduh oi kumohon oi oke deh kita masih punya kesempatan kok banyak kesempatannya juga wow harus dihancurin nih aduh hancurkan oke mantap teman-teman dan ini yang terakhir ya, nanti kita masuk ke plan versus zombie 2, dan mungkin ada trik kali ya, yang untuk yang survival. tapi nanti leh, kalian komentar aja, kalau misalkan pengen yang tips and triknya lah, kalau nggak ada yang komentar ya nggak, nggak dilanjut gitu lah, yang untuk extra gamenya, oke, okay, dr edgar, bombos, dan kita akan ngelawan bos teman-teman, bos dari para zombie, check it out boleh <tuk> <tuk> dan ini maaf teman-teman. Baik, baik kalian, kalian bersiap. Oh iya, ada oke, okay, siap. Oke. Okay. Oke okay, dan dia diculik juga ya. Oke okay, dan di sini nggak ada apa-apa dan kita ngelawan si Dokter Bombos. Oke okay, ini dia. Oke okay, Dokter Bombos ada apa di sini datang datang. Kita lihat ya. Oh di sini ke bawah. Oke. Okay. Ada ada lagi. Oke okay, di atas. Mana lagi? Oh, di bagian bawah kita belum ada. Terus di bagian tengah, oke okay, di bagian bawah dulu. Oke, okay, di bagian atasnya kedua, atas kedua. Bagian atas lagi, wow. Kalau udah gini kita pakai ini ya. Oke. Okay. Mantap ya teman-teman. Biar lambat semua. Oke, mana lagi ini? Oh, ini dokternya keluar ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, dia ngeluarin apa? Oh, ngeluarin itu. Oke. Dia makan dulu deh. Oke okay, kita ini ya terus kita serang. Wah di bawah, kasian. Oh ini pakai serangan ini ya. Pake ini aja. Oke okay deh, terus mana lagi ini teman-teman? Mungkin kita di sini kita tambahin, ya. Sayang banget kalau nggak. Wow, wow, wow. Ini apa ini? Oh, api. Oke, okay, berarti kita bekukan. Oh, yang ngebekunya habis, teman-teman. Ini bisa gawat nih kalau misalkan kita kehabisan. Oh, udah enggak ya? Oh, ini biar loncat aja, teman-teman. Wow, ini berbahaya kita tunggu mungkin ada teman-temannya Enggak ada oke di sini kita masih banyak untuk ini kita tambahin oh dia pakai es dan kita pakai ini ya Oke, okay, mantap. Kita harus tenang, ya, teman-teman. Kalau lawan ini, kita lihat pergerakannya. Wow, dicolong, ya, udahlah. Kalau menyolong, nyolong aja lah. apa wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ini berbahaya Nih, aduh, aduh, untung aja ada ini, ya. Oke, okay, kita diamin dulu. Jangan sampai meledak. Oke serangan terus berlanjut tuh. Oke kita tunggu di sini si dokter bombusnya pakai apa? Di sini. Oh pakai es Kita pakai ini dan kita pakai es Oke biar diam. Dan kita melakukan serangan habis-habisan. Buat si dokter bombus. Bombus, oh bombus, ah tidak pot-potku. Waduh, benyek langsung di ini di, dilemparin di itu tuh yang shock. Oke, okay, ini saling melempar, Bu. Wow, wow, wow! Ini gawat, Bu. ini gawat, ini gawat. Bu. Wow, ini lebih gawat nih. Kita bukuin dulu. Wow wow, wow, wow, Ini ada dua. Untung aja. Di sini, wow. Ini harus pakai ini. Oke, okay, mantap. Wow, di atas. Ini jangan sampai hilang nih, yang S sama yang ini ya. Yang ini si cabai. Cabai cabaion. Aduh, cabai kita kebanyakan, bu. Oke, okay, dokter bumbus Kamu mau apa? api, nah ini bagus kalau misalkan api. kita serang habis-habisan teman-teman, jangan kemana-mana, dokter bombos Lu ini lagi diserang nih, wah ini apa mau ngelempar ini lagi? Oh enggak, aduh parah si parah si parah si parah si parah si parah, semoga mau gak mau nih? pakai ini nanti rempok wow wow wow wow ini gawat sekali ya gawat sekali <tuh> wow wow, wow. oke okay, mantap ini hmm, nyerang apa lagi wow api ya Berarti es Oke okay, raja <laughs> ciku, ciku, ciku, Aduh. Wow mau apa lagi nih Wah dibenyekin Yah sayang banget kan Benyek deh Aduh curang sekali kau Udah buku dulu deh Udah buku dulu Ya, aduh, aduh gaswat, gaswat nih gaswat. gawat nih teman-teman aduh ini gawat teman-teman, kita harus pengeluarin es eh, semuanya ini, es, es, es, es, wow. wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow dia, dia, aduh dia curang, aduh dia curang, gawat sekali teman-teman, ini pakai, oh. Ah, gawat kita diserang habis-habisan teman-teman. Aduh sedih sekali. Kalau gini, aduh. Wow kita pakai ini lagi ya. Ah, untung aja pakai ledakan, bung. Dikit lagi bung. Sedikit lagi bung. Gimana ini bung? Waduh, ada yang nyolong. jadilah yang nyolong mah gampang. Eh ya, seranglah. Ayo teman-temanku. Waduh, waduh, waduh, waduh. Waduh, serang ini nih. Gaswat, gaswat, gaswat. Oh, beda. Itu paswat meledak ya. Wow, mantap. Ini jangan sampai hancur. Ah, ini udah udah udah bisa meledak nih. Ah, bagus sih. Waduh. Gaswat sekali teman-teman tuh. Waduh ada yang gini gitu. Ya, dikit lagi, ayolah ini lama banget. <laughs> Namanya juga bos. Oke, ada yang nyolong pot juga, ya udahlah. Yang mau dicolong-colong aja lah. Wah, wah, wah, wah. Ini kalau mau loncat, nih loncatin dah, Loncatin bagus, mantap. Oke, serang. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ini mau apa nih? Udah diemin dulu deh. Bagus, mantap. Eh, aku sampai kesemutan. Aku, aku <tis> oh, tidak. Aduh, diemin dulu. Jangan sampai mantap ah, mantep. mantep. <tis> oh, akhirnya kita menang. Dan versus zombie pertama ini ya kita dapat uang dapat 3000 lumayan lah ya teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay deh pakai ini ya di roll kredit karena ya mungkin takutnya kena copyright, teman-teman karena ada ini dia apa ada lagunya. Oke teman-teman mungkin sampai sini dulu aja untuk plan versus Zombie pertama ya. Mungkin mudah-mudahan menghibur buat kalian. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini sebenarnya dari ulang lagi ya teman-teman. Jadi mungkin mendingan ke plan versus Zombie 2. Bedanya cuman itu aja sih. Bedanya cuman dari musuh yang dulu-dulu gitu ya. Sama kan kita udah lengkap tuh. Cuman kita harus beli-beli di shop gitu ya Kalau misalkan yang lebih bagus Cuman ini butuh waktu lama teman temen lebih untuk Ini yang plan pesus zombie Pertama yang penting adventure-nya ya Yang petualangannya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman Thanks for watching Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian mendukung channel ini Agar terus berkarya Silahkan subscribe